Web of Science itu sekarang jadi rujukan juga Scopus Sk nah, itu juga atau Impact Factor (IF) itu ini juga itu kalau untuk yang uh, agak tinggi ya. ya kalau di Indonesia itu Sinta Sinta satu Sinta dua Sinta tiga Sinta empat untuk membedakan antar jurnal itu mana yang paling tinggi, mana yang agak rendah. Gitu.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 dulu ISI Science sekarang udah berubah jadi WoS atau Infactorternya ada Infactorternya 0, tapi kalau dia udah WoS Web of Science atau uh, ISI dulu ya jurnal ISI 0,01 0,1 0 itu udah hebat juga itu, apalagi kalau sudah Infactorternya satu, dua, tiga, wah itu hebat, itu. karena uh, masuk ke situ tuh udah, ini udah ya butuh, ini butuh perjuangan ini Scopus, kalau sebenarnya ada, sebenarnya ada lebih turun ya, dia maksudnya dibandingkan ini. tapi ya, bak, bergengsi juga ini Scopus ini, makanya nah, juga sudah lebih banyak lagi karena kalau di Indonesia sangat stagnan sekarang ini Scopus, Scopus, nah ini juga. Nesko Pusin, ya. jadi Scopus nih, dua 12.000 emang lebih banyak Scopus ya. ya perbandingan antara mereka itu di sosial science nya ininya. nah kalau kita lihat aja yang kita mau cari carinya, infek faktornya nih, kita bisa lihat di sini, infek faktornya, if. Uh, kita bisa lihat dia infektornya berapa nah ini 3,61,2 ini udah tinggi-tinggi sebenarnya 2,0 intinya ini semakin angkanya kecil ya itu semakin rendah semakin besar makanya semakin bagus itu semakin uh, gitu. kredibel ininya kemudian ini dia jadi kalau skopus ini dia luar biasa 7 jutaan emang ininya. 12 ini juta 70 ini. Ya, memang dunia kelasnya dunia memang ini. Tapi kadang-kadang ya, ini jadi industri sebenarnya ini. Industri dan antara kudu bisnis sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kita nih masukin membuat hata atau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 ya karena sudah bisnis ini bisnis yang udah raksasa kalau ini ya tingkatan dunia jadi orang itu apa berramai-ramai berbondong-bondong membuat paper setelah itu papernya miliknya si Scopus ini nah kalau ingin membaca teman dia harus langganan akhirnya uang mengalir lah ke sini nih perusahaan si Scopus ini ya dari seluruh dunia itu seluruh banyak seluruh kampus di dunia itu langganan dengan ini skops dan enggak murah uh, saya juga tentang ininya sama itu juga hanya dulu pernah ada apa ya yang anti mainstream yang menganggapnya tidak tidak ada ketidakadilan gitu kenapa ilmu ini di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 Kalau ini Springer, sebenarnya ada lagi. semuanya juga ber bergengsi ini bisa masuk ke sini Springer. Nah ini kemudian nah ini. Kita lihat di sini faktornya. Nanti dia kadang-kadang kalau kita ke sini Simago kemudian kita iseng-iseng cari ada ada dia kadang-kadang kasih file Excel tentang uh, jumlah-jurnal. -jumlah. Nah kita kita kita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 ini yang paling tinggi ya, pak. Key kan. Nature ini, wah, kalau bisa publish di sini nature nih. Nah, kalau di kampus saya dulu, yang bisa publish di nature itu bisa dapat sepuluh ribu real atau berapa itu? Karena memang sulit dan itu sangat bergengsi sekali. Infrac faktornya fact saya ada 42 puluh <laughs> Ini empat puluh ini. Coba bayangkan yang bawahnya itu nol ini empat puluh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 scopus kalau nggak salah atau Google Scholar kan ini indeks indeks ini jadi uh, indeks ini menandakan bahwa banyak yang meng, meng mensitasi dari tulisan tulisan kita Artinya itu jadi nanti di tahun berapa ada yang berapa kali indeks eh, berapa kali mensite men nah, akhirnya adalah hak indeks kita kemudian nah ini juga nih pentingnya banyak ya jadi Google Scholar get orchid saya ada lagi ya sekarang ada lagi deh Pablo ID Pablo ID Scopus ID uh, WoS itu ID Wah itu kalau bisa punya semua itu iya iya yeah. ini Uh, sementara ini untuk pengantar terlebih dahulu